percaya nggak ada sitmes 3000an udah bepong dan variannya banyak banget aku pakai yang kemamal ini buat melembabkan dan menghaluskan kulit ini pas dipakai bener-bener dingin banget vila dan cara pakainya pun juga gampang banget loh nggak cuman itu aja lihat deh essence nih wow melimpah banget bisa dipakai kaki dan tangan juga terus kita diamin 10 menit and see auto glowing deh pakai ini nah kalau kalian mau pakai varian yang mana